Oh, Oke okay, kali ini kita mau cari mainan ya teman-teman Oke teman-teman kita siapkan embernya mainan ya teman-teman Kita teman-teman Mana siapkan mainannya ini ya teman teman Jadi, Kita cari teman Mana ya mainannya teman-teman ya, wow, itu teman-teman. Ini apa teman-teman? Oh ekskavator teman-teman, ayo kita masukin. Kita cari lagi teman-teman. Ini apaan? Teman -teman? Wow hewan teman-teman. Ada kuda teman-teman. Ayo kita masukin. Ini apaan lagi teman-teman? Beruang. Wow. teman teman oh ini mobil pengangkut mainan ya teman teman pengangkut hewan kita masukin oh lagi ya teman teman oh ini teman teman ada truk teman teman wow gede teman teman oh ya kita masukin Wow, datangnya teman-teman Ih Tirek right, teman-teman Waduh. Oh, ini kita masukin nah, Oh, ini teman-teman Ada mobil polisi Wow masih bagus ya teman-teman Kita masukin ya teman-teman Wow, dapat banyak teman-teman. Idi, didi, didi, didi. idi, idi, idi, idi, idi, idi. teman-teman? Lihat, warna kuning ya teman-teman. Ayo kita masukin. Ini apa teman-teman? Oh, sapi. ayo <laughs> Wow udah banyak banget teman-teman mainannya teman-teman kita mau cari lagi apa udahan teman-teman ini apaan teman-teman Wow rusak teman-teman Ayo kita masukin Oh, no. ada muda. Kita masukin. Wah, ini teman-teman. Oh, kepala, kepala mau beli teman-teman. Waduh, waduh, waduh! Ini udah penuh, ya, teman-teman. Udah gak muat. Waduh, waduh, waduh. ini Oh ini Boxnya oh, teman-teman Aduh Kita dapat bawahnya ya, teman -teman. Ini teman-teman. Ayo kita pulang teman-teman Kita pulang Bawah mobil banyak Mainan banyak Wow di di di di di di kita taruh wow kita di banyak teman teman di di teman teman di teman teman wow ada terjun, ke teman teman wiii t bidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Suka, taro, teman teman waduh waduh waduh bidu, bidu, bidu. ini nih teman teman teman mobil pengangkut mainan teman teman ini nih nih nih, wow, banyak teman-teman mainannya teman-teman, ayo kita taruh, wow, lihat teman-teman, wih ada kuda, ada beruang teman-teman, oke kita taruh ya teman-teman, wow, ini hasil hari ini ya teman-teman, besok kita cari lagi yang lebih banyak teman-teman, Lihat, wow, udah ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Kita cari mainan lagi yang lebih banyak, teman-teman. Oke. Okay.